Menurut kalian, antara pohon beringin, bambu, dan pohon pisang, manakah yang lebih serem? Berikan komentar kalian, pendapat kalian, di antara ketiga pohon ini. Jawab sebanyak-banyaknya.